Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.826.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.784.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.594.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 22 November 2022.